Teman-teman, yuk kita mulai aja kelasnya. Selamat sore semuanya. Kita buka kelasnya dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini kami bersyukur untuk kesempatan masih bisa bertemu di Zoom Meeting ini. Hari ini kami akan membahas mengenai unit 5, manajemen accounting, biar kamu menolong kami, pembahasan teori dan juga praktik kami, kami, bisa kerjakan dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, halia. Amin. ya Yuk teman-teman, silakan dinyalakan kameranya. Kita dokumentasikan pertemuan hari ini. Teman-teman lihat ke kamera semuanya ya. senyum. 3, 2, 1. Oke, sudah teman-teman. Terima kasih. Jadi di accounting itu, kalau di SAP ada dua. Financial accounting sama management accounting. Nah, di sini tertulis CEO teman-teman. CEO itu controlling. Karena management accounting itu istilah lainnya controlling. Makanya kalau teman-teman, ini kan kita SAP fundamental. Kalau teman-teman lanjutkan modulnya, Biasanya orang nyebutnya FICO, modul FICO. FICO itu Financial Controlling. Isinya Financial Accounting dan Management Accounting. Kalau Financial Accounting, dia external view. Jadi sudut pandang luas Jadi harus ikut standar. Kalau nulis report, juga reportnya harus sesuai dengan standar accounting, seperti itu. Kalau yang uh, Management Accounting atau Controlling, dia di internal view. Jadi isinya juga di sini contohnya adalah orang-orang yang ada di internal perusahaan. Lebih fleksibel reportingnya. ya. Kalau yang ini lebih kaku, karena dia harus ikut standar, supaya bisa dibaca sama pihak-pihak di eksternal. Seperti itu. Nah, hari ini tuh kita akan lanjutkan pembahasan yang management accounting atau controlling. Di sini ada komponennya, teman-teman. Penggambaran controlling itu seperti ini, seperti rumah ya. Ada atapnya, yaitu enterprise controlling, lalu profit center. Ini ada dua sebetulnya, profit center dan cost center lalu consolidation sama enterprise planning pilarnya ada tiga overhead cost controlling product cost controlling dan profitability analysis ini sebetulnya ke bawah ada penjelasannya teman-teman ya saya sampaikan uh, intinya langsung aja ya di morning kita hari ini kita yang management accounting minggu depan kita akan bahas yang uh, human resource kemudian uh, minggu 13 ini juga masih yang human resource lalu topik pertemuan 14 ini nanti kita bahas unit 7 atau quiz besar teman-teman. Ini saya masih ini ya belum dapat tanggal. Terus ini kodenya exercise kita hari ini sudah ada demonya juga ya teman-teman. Saya sudah sampaikan ini untuk membuat call center, kemudian memproses invoice sampai melihat report-nya. Nah, report ini yang nanti teman-teman screenshot untuk diupload di assignment hari ini. Ini yang akan kita buat, call center-nya. Kodenya, nah, ini kodenya, teman-teman. Kode Call center kita SAP01, strip B, lalu nomor login. Ini akan kita kerjakan di exercise-nya. Apakah ada pertanyaan dulu, teman-teman? Silahkan, silahkan. Kalau udah login, boleh kasih info ya. Sudah login, teman-teman. Sudah sih, sudah semua. Sip, udah jadi. Kita lihat call center ya. Yuk, kita bareng-bareng ya. Untuk buat cost center, itu ada di accounting, lalu controlling, kemudian cost center accounting, master data, kemudian cost center, individual processing, pilih yang T-code-nya KS01. Kalau sudah, double-click aja. Kita pakai kode yang tadi di Classroom, SAP01-B, nomor login. Ini tadi tikotnya berapa, Cik? KS01. Tikotnya KS01. Nah, ini teman-teman, valid, uh, valid from-nya harus diisi. Ini diminta diisi 1 Januari, current year berarti uh, 2022 ya. 1 Januari 2022. terus lalu berakhirnya di 31 Desember 2022. Setelah itu klik master data dan isi datanya sesuai dengan tabel yang ada di nomor 2. Kita barengan ya. Oke, okay, terus? Hmm? Oh nah, sekarang kita isi data bareng-bareng. Name-nya, grup B nomor login. Description-nya juga sama ditambahin B ya. Cost center B nomor login. Lalu person responsiblenya isi nama masing-masing. call center kategorinya pilih yang H. Kalau teman-teman mau lihat deskripsinya silahkan F4 atau yang gambar kaca pembesar ya. Hierarki areanya H9500. Company code-nya 1000. Lalu, bisnis areanya sembilan ratus, profit centernya seribu empat ratus, nya grup B, strip nomor grup B, nomor login descriptionnya call center B, nomor login, person responsibility, nama masing-masing call center, kategorinya H, hirarki areanya H. 9.500, ratus, company code-nya seribu. Bisnis areanya 9.900, profit centernya 1.400. Kalau sudah, boleh di-save aja. Nanti dia akan keluar message di kiri bawah, cost center has been created. Nah, ini berarti kita sudah membuat cost centernya. Teman-teman yang lain, kalau mau ke lima, exercise masih 5 boleh ya. Cuma nanti paling pas di cost center, nah yang ditulis kodenya yang SAP 01-B. Kalau di modul SAP 01 aja Sudah, Baik. Kita lanjut lagi ya. Ini sudah. Sekarang kita akan bebankan satu transaksi yang di-set ke cost tersebut. Caranya kita ke accounting. Lalu ke Financial Accounting. Accounting, Financial Accounting. Lalu Account Payable, Utang ya. Kemudian Dokumen Entry. Pilih yang FB60 invoice. FB60. Ini kalau ditanya company code kita isi seribu. Lalu vendornya kita belanjanya ke vendor 200. Bukan bautus ya teman-teman. Seperti yang di tabel nomor satu Vendornya itu 200. Invoice date-nya hari ini. Kemudian kita uh, tuliskan ini nya ini enam 11600 Lalu teks maunya nya 1600 nggak apa-apa ya, ini uh, tulisannya 19%. Nanti dia ada konfirmasi kok untuk koreksi. Lalu di sini GL account-nya 476 -000. Ini tuh untuk office supply, jadi belanja alat tulis kantor ya. Amountnya dikasih bintang, nanti dia akan ngitung sendiri. Ini kan amountnya totalnya itu Rp11.600, pajak Rp1.600. Berarti sebetulnya belanjanya itu kan Rp10.000. Nanti pada saat cek reportnya, teman-teman akan lihat jumlahnya itu Rp10.000. Karena ini Rp1.600-nya itu adalah pajak. Lalu setelah itu teman-teman ke kanan, cari untuk nulis cost center. Nah ini cost center. Ketikan call center-nya itu SAP01-B Strip nomor login. Pastikan call center-nya call center yang tadi teman-teman buat ya kodenya. Sebab kalau enggak misalkan ngisinya 00 nanti dia akan masuknya ke report saya, report di call center saya. Kalau sudah teman-teman klik post aja. Dia akan ada konfirmasi seperti ini ya. Koreksi Nah caranya kita tekan tombol enter aja. Berarti kita akan benerin gitu ya. Enter. Lalu keluar nomor dokumennya. Ya silahkan. Kita akan lihat reportnya. Cara lihatnya. Kita ke accounting controlling lagi. Accounting controlling. Lalu buka cost center accounting. Master data ini tutup aja. Ganti ke information system. Report for cost center. Plan actual comparison. Terus pilih yang paling atas. Sekali lagi ya. Controlling. Cost center accounting. Information system. Report for cost center accounting. Plan actual comparison sama yang paling atas, yang call center actual plan varian. Kalau sudah di double klik aja, nah di sini kita tinggal input aja call center kita SAP 01 strip B nomor login, lalu di execute kita bisa lihat report seperti ini.